Aura iblis yang mengerikan muncul dari mulut-mulut jahat Raja Iblis jahat kosmik pada saat ini. Sementara itu, ada riak besar mematikan yang berasal dari dalam mulut besarnya, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Tanah mulai bergetar hebat pada titik ini sebelum kekuatan hisap yang kuat disingkirkan dari mulut Raja Iblis kosmik. Kekuatan hisap begitu kuat sehingga bahkan tubuh besar trio lindung yang berubah menunjukkan tanda-tanda diseret. Saat kekuatan hisap menguap, lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari mulut Raja Iblis Kosmik. Setelah itu, dia membungkus Darkness of Saint Tiger, yang telah diubah oleh Little Flame. Swash! Lingkaran cahaya menyelimuti dia sebelum kekuatan isap tiba-tiba melonjak. Segera, tubuh kecil api kecil itu terangkat ke udara sebelum dia diseret ke mulut besar Raja Iblis Kosmik, yang sekarang tampak seperti jurang yang dalam. Gemuruh! Little Flame merilis serangkaian raungan harimau saat dia berjuang keras. Sementara itu, cahaya hitam dan putih terus-menerus keluar dari tubuhnya untuk melawan daya isap. Namun, itu tidak berhasil. Sebaliknya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap mulut besar itu, yang sekarang semakin dekat. Sementara itu, kedalaman mulut yang besar tampak seperti lubang kematian, dan rasa bahaya yang kaya muncul darinya. Ekspresi Little Martin berubah drastis ketika dia melihat Little Flame dalam bahaya. Segera, dia mengepakkan sayap kelelawar besarnya dan bergegas maju dalam upaya menyelamatkan Little Flame. Namun, tepat setelah Little Martin bergerak, Raja Iblis Kosmik mengayunkan tiang totem iblis di tangannya. Segera, aura iblis yang kuat melonjak sebelum dia segera mendorong Martin kecil kembali. Haha. Tidak ada yang selamat setelah jatuh ke dalam kosmis Evil Devil abyss. Tiga kepala besar gerbang Yuan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, tawa mereka dipenuhi dengan kejahatan dan kekejaman. Flame kecil berjuang keras. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, kilatan cahaya yang menakutkan tiba-tiba muncul di mata harimau itu. Kemudian, darah segar merembes keluar dari tubuhnya yang besar. Sebelum gelombang energi liar dan keras muncul, sepertinya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Namun, cahaya ungu emas tiba-tiba menyelimuti Little Flame tepat saat dia akan mempertaruhkan semuanya dan pergi dengan sekuat tenaga melawan tiga kepala besar gerbang Yuan. Kemudian, ekor naga ungu emas besar mengayun dengan keras ke tubuhnya. Sebelum kekuatan yang kuat segera mengirimnya terbang. Little Flame terkejut. Setelah itu, dia buru-buru melihat sebelum dia langsung tertegun. Ini karena dia melihat naga ungu emas besar yang telah diubah Lindong telah menggantikannya. Setelah itu, mulut besar, yang melepaskan aura iblis yang tak ada habisnya, menelan lindung dalam satu tegukan. Kakak laki-laki, warna merah gelap yang brutal melonjak di mata harimau Little Flame sejenak. Setelah itu, dia berbalik dan menyerbu menuju Raja Iblis Kosmik. Namun... Dia dengan cepat dihentikan oleh Little Marten yang muncul di depannya. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Flame kecil berteriak dengan marah setelah melihat ini. Kenapa kamu panik? Apakah kamu benar-benar berpikir dia sangat ceroboh? Tidak akan mudah untuk menelan. Wajah tampan Marten kecil itu tenggelam saat dia mengutuk. Tapi, api kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia menjadi tenang. Namun, mata harimau itu masih benar-benar merah. Sebelumnya, dia dengan jelas mendeteksi aura iblis menakutkan di mulut besar Raja Iblis jahat kosmik. Bahkan, mungkin saja ahli reinkarnasi akan terkikis jika dia jatuh ke dalamnya. Haha, kalian berdua bisa berhenti bermimpi. Bahkan anggota dari tahap reinkarnasi akan menjadi abu oleh aura iblis setelah jatuh ke dalam jurang iblis jahat kosmik. Lindong yang sombong benar-benar percaya bahwa dia dapat menghindari takdir ini. Lelucon yang luar biasa, tiga kepala besar Yuan Ge tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, tawa mereka dipenuhi dengan ejekan. Little Martin memandangi mereka bertiga, yang sekarang tertawa, tanpa emosi di wajahnya. Sebagai gantinya, dia hanya berkata dengan lembut kepada Little Flame, Begitu kesempatan muncul, lepaskan kekuatan penuh dan serang kamu. Little Flame sedikit rileks setelah dia melihat bahwa Little Marten tidak terlalu khawatir. Setelah itu, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah menghabisi Lindong yang merupakan yang paling sulit untuk ditangani, tiga kepala besar Gerbang Yuan jelas sangat bersemangat. Kemudian, mereka mengarahkan mata gelap dan dingin mereka ke arah duo Little Marten. Tepat, senyum ganas muncul sebelum mereka bersiap untuk menyerang. Berdengung saat mereka hendak menyerang, suara berdengung aneh tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Raja Iblis-Iblis-Iblis kosmik. Ketika mereka mendengar suara itu, shock segera muncul di mata tiga kepala besar gerbang Yuan. Kalian tiga anjing tua, tuan muda ini adalah kacang yang sulit untuk retak. Aku khawatir kamu hanya akan mengalami gangguan pencernaan setelah menelan aku. Sebuah tawa terdengar setelah suara dengung muncul. Kamu memang kacang yang sulit untuk dipecahkan. Namun, aku tidak percaya bahwa kamu dapat bertahan hidup setelah jatuh ke dalam kosmik evil devil abyss. Sinar dingin melintas di mata ketiga kepala besar itu. Setelah itu, warna Raja Iblis-Iblis kosmik semakin gelap. Kemudian, aura Iblis yang menakutkan dengan liar menyembur ke depan dalam upaya untuk membunuh Lindong. Haha, aku akan menyucikan aura Iblis sebanyak yang bisa kamu lemparkan padaku. Namun, tawa keras lindung sekali lagi terdengar setelah aura iblis melonjak. Tiba-tiba, tubuh besar kosmik Evil Devil King gemetar hebat. Itu karena cahaya putih hangat benar-benar merembes keluar dari dalam tubuhnya yang besar. Ah, ekspresi ketiga kepala besar itu berubah drastis setelah cahaya putih muncul. Setelah itu, pekikan yang menyedihkan terdengar. Sebelum tubuh besar Raja Iblis-Iblis-Iblis itu mulai bergetar. Gemuruh. Sementara cahaya putih berkedip, deru guntur yang rendah dan dalam mengikuti. Bahkan, sepertinya petir yang sangat keras telah meledak dalam tubuh kosmik Evil Devil King. Selain itu, kekuatan petir benar-benar menghancurkan aura iblis yang kuat. Kamu keparat, tiga kepala besar gerbang Yuan melepaskan raungan tajam. Tepat, kilatan menakutkan melintas di mata mereka. Setelah itu, guntur mulai bergemuruh dalam tubuh kosmik Evil Devil King. Kemudian, perut besarnya bergetar terus-menerus karena aura iblis dibebankan ke lindung. Serang, hentikan mereka. Martin kecil dengan cepat berteriak keras ketika melihat ini. Setelah itu, dia memimpin dan menyerbu ke depan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya sebelum 10 bulan sabit ungu hitam muncul di sekitarnya. Setelah itu, bersama dengan riak reinkarnasi yang intens, mereka berdesing dengan kejam ke arah Raja Iblis-Iblis kosmik. Mengaung, Little Flame melepaskan raungan harimau. Karena dia sudah bersiap untuk pergi. Dia bahkan lebih cepat daripada Little Marten. Tepat, cahaya hitam dan putih dilepaskan sebelum cakar harimau yang tajam merobek udara dan langsung meninggalkan bekas luka yang dalam dan berdarah pada tubuh logam hitam seperti Raja Iblis-Iblis-Iblis. Raja Iblis-Iblis kosmik marah karena segera mengayunkan tiang totem iblisnya dan mengenai tubuh Little Flame. Suara rendah dan dalam mengikuti dan yang terakhir menimbulkan cedera serius. Meskipun darah segar terus mengalir, Little Flame tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, cahaya hitam dan putih dengan kencang berkumpul di cakarnya. Setelah itu, dia dengan kejam menggesekkan Raja Iblis-Iblis kosmik. Sepertinya dia ingin merobek yang terakhir menjadi potongan potongan Bum bum bum. bulan sabit ungu hitam yang kuat diikuti dengan ketat sebelum itu dengan kejam menabrak tubuh Raja Iblis-Iblis Kosmik, meninggalkan banyak bekas luka yang dalam dan berdarah. Setelah itu, darah hitam segar bergulir. Saat mereka terganggu oleh dua Little Martin, tiga kepala besar tidak dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan Lindong. Sebagai gantinya, mereka harus mengalihkan perhatian mereka ke dua Little Martin juga. Meskipun demikian, karena mereka kehilangan lindung dalam prosesnya, dua Marten kecil itu langsung dirugikan. Namun demikian, keduanya mengungkapkan sifat menakutkan mereka saat mereka terus menyerang dan melukai Raja Iblis jahat kosmik bahkan dengan risiko cedera serius. Sementara dua Marten kecil mengganggu Raja Iblis-Iblis kosmik, kekuatan yang terakhir perlahan berkurang. Ini karena aura iblis di dalam tubuhnya sedang dimurnikan dengan cepat oleh Lindong. Dengan demikian, itu jelas keputusan bodoh bagi tiga kepala besar Yuan Gate untuk menelan Lindong. Bagaimanapun, yang terakhir itu penuh dengan benda-benda suci yang khusus menangani himu. Oleh karena itu, dengan menggunakan barang-barang ini, aura iblis dalam kosmik Evil Devil King akan sedikit berguna melawan Lindong, terlepas dari seberapa padatnya mereka. Ledakan, ketika Raja Iblis-Iblis Kosmik mulai melemah, dua marten kecil menggunakan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan kekerasan. Serangan mereka dengan kejam mendarat di tubuh Kosmik Evil Devil King. Setelah itu, kekuatan menakutkan datang mengalir dan mereka meninggalkan lubang yang dalam dan berdarah di dada Kosmik Evil Devil King. Mengaung, setelah menerima pukulan berat seperti itu, meskipun tubuhnya sangat besar, Raja Iblis-Iblis kosmik langsung terbang mundur. Setelah itu, ia melolong ke arah langit sebelum memuntahkan cahaya hitam. Akhirnya, cahaya hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi sosok manusia yang berdiri di udara. Dia adalah Lindong, yang sebelumnya ditelan. Anjing-anjing tua, sekarang tahukah kamu betapa tangguh Tuan muda ini? Saat ini, seluruh tubuh Lindong ditutupi dengan luka. Bahkan, ada jejak darah di sudut bibirnya. Meskipun dia telah membalikkan bagian dalam Raja Iblis-Iblis kosmik terbalik, dia jelas menderita luka yang signifikan juga. Bajingan, aku akan membunuhmu. Petik 2. Tiga kepala besar gerbang Yuan meraung dengan marah. Itu karena mereka menyadari bahwa cedera internal yang diderita oleh Raja Iblis-Iblis kosmik jauh lebih parah daripada yang eksternal yang disebabkan oleh serangan habis-habisan dari trio lindung sebelumnya. Yang paling penting, aura iblis dalam tubuh kosmik Evil Devil King telah menjadi sangat kacau setelah dikacaukan oleh Lindong. Ini pasti melemahkannya, jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, tidak mungkin mereka akan menelan momok itu. Lindong menatap tiga kepala besar Yuan Get, yang saat ini marah, sebelum ekspresi tegas melintas di matanya. Setelah itu, dia perlahan-lahan menghapus darah di sudut bibirnya sebelum dia duduk di udara. Martin kecil, api kecil, tolong lindungi aku. Lindung secara bertahap menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kemudian, dia menarik kekuatan Yuan yang perkasa ke atas tubuhnya. Sampai sekarang, dia tampak sangat ketakutan. Tiga kepala besar gerbang Yuan terkejut ketika mereka melihat ini. Segera, mereka merasa tidak enak di hati mereka. Setelah kekacauan besar yang disebabkan oleh Lindung sebelumnya, mereka tidak lagi berani meremehkan pemuda ini yang dipaksa oleh mereka untuk melarikan diri dari wilayah suan timur seperti gelandangan yang nyasar tiga tahun lalu. Kilatan menakutkan melintas di mata mereka sebelum Raja Iblis-Iblis kosmik meraung. Kemudian, tiang totem iblis di tangannya berubah menjadi sinar hitam sebelum menembus melalui ruang dan terbang langsung ke arah Lindong. Swash! Namun, Cahaya ungu hitam bergegas tepat saat tiang totem berjarak seribu kaki dari Lindong. Lalu, sayap kecil ungu hitam kecil Martin setinggi sepuluh ribu kaki menjaga lindung seperti perisai sayap. Sebelum ia berselisih dengan tiang totem. Gelombang serangan energi yang menakutkan menyebar. Segera, Martin kecil merasakan sensasi manis mengalir di tenggorokannya. Sebelum dia muntah seteguk darah. Namun, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya sebelum dia memblokir serangan ganas dari Raja Iblis-Iblis Kosmik. Mengaung, pada saat ini, Little Flame juga mengeluarkan raungan liar. Setelah itu, cahaya hitam dan putih mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya yang besar. Segera setelah itu, tubuhnya yang sudah besar membengkak sekali lagi. Sementara itu, warna merah tak berujung melonjak di mata harimau itu. Akhirnya. Cakar harimau yang sangat tajam merobek ruang dan dengan liar menyerang Raja Iblis-Iblis Kosmik. Bang-bang, terhadap serangan gila Little Flame, Raja Iblis-Iblis Kosmik mengeluarkan auman keras. Kemudian, ia melambaikan tangannya. Suara berisik rendah dan dalam akan terdengar setiap kali tinju mendarat di tubuh Little Flame. Saat ruang bergetar, tubuh hitam putih Little Flame secara bertahap diwarnai merah darah. Martin kecil juga memiliki mata merah. Berpegangan pada dua bilah sabit besar, dia mengepakkan sayap kelelawarnya sebelum dia melangkah maju mundur melintasi tubuh Raja Iblis-Iblis-Iblis kosmik. Kemudian, pedang bulan sabitnya membentuk lengkungan yang mengejutkan sebelum ia dengan kejam meretas tubuh Raja Iblis-Iblis-Iblis. Bumbum, tiga pihak bertempur dengan cara yang kacau. Meskipun Little Martin dan Little Flame terus-menerus didorong menjauh, mereka terus bergerak maju dalam sekejap mata. Serangan habis-habisan mereka benar-benar membuat Raja Iblis-Iblis Kosmik tidak bisa bergerak. Enya, Raja Iblis-Iblis Kosmik meraung tajam, memperluas lengan iblisnya. Mereka menembus ruang sebelum menggunakan satu tangan untuk meraih sayap kelelawar Little Marten, sementara yang lain meraih tangan harimau Little Flame. Setelah itu, mereka membanting mereka berdua dengan keras. Segera. Darah tergagap sebelum mereka berdua terbang mundur, meninggalkan retakan besar seratus kaki di tanah. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab seribu Mata simbol leluhur, Lindong duduk di udara sebagai lubang hitam pekat seperti mata terbuka di antara alisnya. Sebuah lubang hitam sepertinya berputar di dalam mata misterius itu. Selain itu, itu juga mengandung kilat. Memberikan penampilan yang sangat misterius Lubang hitam itu dalam yang tak terduga dan kilatnya mengamuk Dua energi kuno dan sangat kuat memenuhi mata Itu adalah mata simbol ancestral yang terbentuk dari kekuatan dua simbol ancestral Lindong, meskipun kamu mengendalikan dua simbol ancestral Kekuatan luar biasa dari simbol mata ancestral yang terbuat dari kekuatan keduanya terlalu besar dan sulit untuk dikendalikan Aku khawatir bahwa saat ini kamu hampir tidak dapat mengaktifkan teknik ini. Yan buru-buru berteriak ketika dia merasakan fluktuasi dalam tubuh lindong. Biasanya, seseorang hanya bisa menggunakan mata simbol ancestral setelah mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi tertentu atas simbol ancestral. Sebagai contoh, sang penyelamat telah melepaskan mata penyelamat dan hampir berhasil membunuh Tensit King yang sangat menakutkan. Tentu saja, Lindung juga sangat menyadari bahwa meskipun dia telah mengaktifkan mata simbol leluhur, kekuatannya tidak bisa menyaingi guru penyantap. Namun, ia memang memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh guru yang memangsa. Itu adalah simbol ancestral thunderbolt tambahan di atas simbol ancestral leluhur. Mata devouring dari guru devouring mengandung daya devouring yang sangat murni. Simbol mata nenek moyang Lindung ini. Menggabungkan kekuatan simbol nenek moyang dan simbol nenek moyang Thunderbolt, meskipun ini membuatnya sangat sulit untuk dikendalikan, kekuatannya akan relatif mencengangkan. Lindung secara alami mengerti ini, namun situasi saat ini tidak lagi memungkinkan Lindung untuk mempertimbangkan masalah ini lagi. Tiga kepala besar gerbang Yuan bukanlah karakter biasa saat ini. Mereka bertiga telah menggunakan metode aneh untuk bergabung dengan Raja Iblis-Iblis kosmik. Pakar panggung reinkarnasi biasa tidak cocok dengan kekuatan seperti itu. Alasan ketiga bersaudara itu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena banyak teknik mereka. Meskipun begitu, Little Martin dan Little Flame terluka parah. Jika dia tidak mengeluarkan kartu truf ini, situasinya kemungkinan akan menjadi sangat mengerikan. Pertempuran ini sama kuatnya dengan pertempuran tiga tahun lalu. Namun, trio Lindong tidak lagi hanya mampu melarikan diri. Mereka sekarang memiliki kartu truf dan kemampuan untuk membalikkan keadaan. Ku, Lindong dengan lembut menghembuskan napas udara putih. Matanya melirik luka yang ditimbulkan Little Marten dan Little Flame. Pada saat ini, keduanya masih dipenuhi dengan keganasan. Namun, jejak kelelahan muncul di mata mereka. Mereka habis-habisan dalam perjuangan brutal melawan ketiga raksasa ini. Meskipun demikian, tidak ada dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tiga kepala besar gerbang Yuan memang sangat kuat. Tetapi trio Lindong menolak untuk mengizinkan adegan dari tiga tahun yang lalu terulang kembali tidak peduli apa. Aku tahu, Yan berhenti berbicara setelah mendengar suara Lindong yang tenang dan tanpa emosi. Dia menyadari karakter yang terakhir. Tidak ada yang bisa mengubah pikiran Lindong setelah yang terakhir membuat keputusan. Aku kakak laki-laki di antara kita tiga bersaudara. Aku sudah membiarkan mereka dianiaya tiga tahun lalu. Jika aku masih tidak bisa mengalahkan tiga kepala besar kali ini, aku benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk terus menjadi kakak mereka. Lindong tersenyum. Setelah itu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin ketika perlahan-lahan berbalik ke arah Raja Iblis-Iblis Kosmik. Ekspresi pada tiga wajah aneh saat ini berubah ketika mereka menatapnya. Anjing tua, sudah tiga tahun. Sudah waktunya untuk membayar hutang kamu. Lindong menatap tiga kepala besar. Mata simbol leluhur di antara kedua alisnya semakin dalam ketika kulitnya memucat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam mimpimu, Tawa memekakkan telinga keluar dari tiga kepala besar itu. Namun, ekspresi wajah mereka menjadi agak suram. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dan berbahaya yang berasal dari mata antara alis Lindong. Apalagi mereka tidak lagi dalam kondisi puncak. Tindakan Lindong yang mendatangkan malapetaka di tubuh mereka di samping serangan putus asa Little Marten dan Little Flame telah memperluas sejumlah besar energi mereka. Meskipun mereka tidak dalam kondisi terbaiknya, ketiga kepala besar itu masih memiliki kepercayaan diri yang besar. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar akan kehilangan Trio Lindong dalam bentuk pertempuran yang sangat kuat dari mereka. Bang, gelombang demoniki dengan gila keluar dari tubuh Raja Iblis-Iblis Kosmik. Banyak binatang buas seperti mengaum juga dipancarkan sebagai demoniki kental berkumpul dengan panik di tangan Iblis-Raja Iblis-Iblis Kosmik. Sementara Ki kental-kental berkumpul dengan panik, tubuh kosmik Evil Devil King secara bertahap menyusut. Sementara itu menyusut. Riak yang sangat menakutkan mulai menyebar dari telapak iblisnya. Ekspresi di mata duo Little Martin berubah ketika mereka merasakan tindakan Raja Iblis-Iblis kosmik. Mereka bisa merasakan bahwa ketiga kepala besar ini juga berencana menggunakan kartu truf mereka sendiri. Demoniki mengerikan bergolak, dibandingkan dengan tingkah liar dan kekerasan dari tiga kepala besar. Lindong tampak sangat tenang. Bahkan fluktuasi Yuan Power sekecil apapun dapat dideteksi di sekitar tubuhnya. Ketenangan ekstrim lindung menyebabkan jantung seseorang melompat. Karena gangguan besar di sini. Banyak pasangan mata di medan pertempuran kacau yang jauh tanpa sadar bergeser. Semua orang yang hadir menyadari bahwa pertarungan paling kritis adalah pertarungan antara trio lindung dan tiga kepala besar. Sisi yang kalah pasti akan mendapat pukulan fatal. apakah iblis yang mengerikan. Mata sesepuh pertama Zuli, Liu King, dan yang lainnya mengeras sedikit sementara kuburan memenuhi wajah mereka. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya serangan Raja Iblis-Iblis kosmik ini. Jika mereka yang ada di sepatu Lindong, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan serangan seperti itu. Aku ingin tahu apakah Lindung akan dapat menerima serangan itu. Mereka melihat ke sisi berlawanan dari demoniki mengerikan. Di mana lindung diam-diam duduk di udara, kekhawatiran melintas di hati mereka. Bang, setelah menyusut menjadi seribu kaki dalam ukuran, raja iblis-iblis kosmik akhirnya berhenti. Demoni kental perlahan mengalir seperti sungai di telapak iblisnya. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap runtuh di bawah sungai kikental yang kental ini. Haha, tiga kepala besar itu tertawa ke arah langit, tawa mereka dipenuhi dengan kebrutalan. Aura mengerikan berkumpul di mata mereka dan tangisan ledakan tiba-tiba bergema di langit. Sepuluh ribu iblis sungai neraka. Iblis mengikis segalanya. Gemuruh. Suara gemuruh keras tiba-tiba muncul dari sungai Ki kental-kental. Setelah itu, ia bergerak maju. Itu disertai oleh demoniki Ki yang menggemparkan bumi yang dengan gila-gilaan menyerang lindung seperti tsunami. Tanah itu tampak hancur dimanapun sungai Ki iblis berlalu. Momentum itu tidak hanya menyebabkan ekspresi duo Little Martin berubah, bahkan Ying Huan Huan dan yang lainnya dikejauhan secara tidak sadar menjadi tegang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tempat ini. Medan pertempuran lainnya tampak tidak penting pada saat ini. Jika lindung dikalahkan di tangan tiga kepala besar, situasinya kemungkinan akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Sungai Ki Iblis melonjak dalam rentang pendek beberapa napas. Sudah diambang menelan Lindong. Tubuh yang terakhir tiba-tiba bergetar sedikit. Pucat mulai menyebar di wajah yang terakhir dengan kecepatan yang menakutkan. Dan bahkan tangannya mulai memutih. Berbeda dengan pucat yang telah menginvasi tubuhnya. Mata simbol leluhur antara alisnya secara bertahap menjadi lebih terang dan lebih dalam. Mata simbol leluhur. Cahaya pemurnian iblis. Suara lemah dipancarkan dengan lembut dari bibir Lindong. Setelah itu. Matanya perlahan tertutup, dan mata simbol leluhur di antara alisnya tiba-tiba melebar. Sinar hitam seukuran telapak tangan diam-diam ditembakkan. Sinar cahaya dan sungai Ki Iblis yang perkasa seperti kunang-kunang dan bulan. Namun, itu tidak ragu saat melesat maju. Dalam sekejap, itu sudah menembus kehampaan dan dibebankan ke sungai Ki Iblis. Bang, demonic River yang luar biasa, yang beberapa saat lagi menabrak tubuh Lindong. Tiba-tiba membeku pada saat ini. Air itu hanya setengah kaki dari wajah Lindong. Namun, itu tidak bisa jatuh lebih jauh. Bas-bas, suara mendengung dipancarkan dari dalam demonik Ki River. Setelah itu, semua orang merasakan riak aneh muncul dari dalam demonik Ki River. Sungai Ki Iblis yang perkasa segera melebur dengan kecepatan yang mencengangkan. Sedangkan Ki Iblis jahat yang tak tertandingi tersebar ke segala arah. Dalam beberapa detik, Sungai Ki Iblis, yang bahkan tidak bisa diblokir oleh ahli reinkarnasi, anehnya menghilang. Bagaimana ini mungkin? Wajah brutal asli dari tiga kepala besar berubah kaku pada saat ini. Kejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka ketika mereka menyaksikan adegan ini. Swash, sinar kecil cahaya ditembakkan dari tempat Sungai Ki Iblis memudar dan langsung menuju Raja Iblis-Iblis kosmik di depan mata mereka yang terpana. Teror melonjak di mata tiga kepala besar ketika mereka melihat sinar cahaya bergegas ke arah mereka. Setelah menyaksikan betapa mengerikannya hal ini sebelumnya, mereka jelas tidak berani mengabaikannya. Mengaung, Raja Iblis-Iblis kosmik meraung ke langit. Pada saat yang sama, Totem Demoniki di tangannya dengan keras menabrak sinar cahaya kecil. Mendesis, Raja Iblis-Iblis kosmik meraung ke langit. Pada saat yang sama, Totem demonik di tangannya dengan keras menabrak sinar cahaya kecil. Mendesis, sinar cahaya mengenai totem ki iblis. Banyak retakan segera mulai menyebar di atasnya. Dalam sekejap, pilar totem, yang berisi ki demonik yang agung, meledak terpisah. Sinar cahaya melanjutkan muatannya ke depan seperti pisau panas menembus mentega. Pada akhirnya, itu ditembakkan ke tubuh besar Raja Iblis-Iblis Kosmik di depan mata kaget dari tiga kepala besar. Di langit, Lindong yang pucat perlahan membuka matanya. Mata simbol ancestral di antara alisnya dengan cepat menghilang. Dia melihat wajah-wajah yang dipenuhi teror dari tiga kepala besar ketika senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu telah kalah. Banyak celah terang tiba-tiba muncul di tubuh besar Raja Iblis-Iblis Kosmik. Setelah itu... Cahaya muncul dari celah-celah. Tiga kepala besar itu memiliki ekspresi ngeri. Mereka menyaksikan lindung perlahan mengangkat tangannya dan dengan ringan mengepalkannya. Bang, tubuh raksasa dari Raja Iblis-Iblis kosmik tiba-tiba meledak saat tangan lindung terkepal. Demoniki merasuki langit. Sementara derit menyedihkan dari tiga kepala besar bergema di dunia demoniki ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.